Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama aku Uci dan di channel youtube aku ini, aku ngebahas tentang seputar program kehamilan yang bisa kita lakukan secara mandiri di rumah dan sekarang aku pengen kasih tahu kalian kalau aku itu sedang mengkonsumsi buah zuriat Di sini aku bakal kasih tahu kalian kayak gimana sih cara konsumsi buah zuriat yang baik, terus ada berapa jenis dan sebagainya, oke okay? untuk itu jangan lupa dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk upload video dan sharing ke kalian nah buat kalian yang sedang ikhtiar apakah sudah berhasil atau belum kalau misalnya kalian belum berhasil sini aku kasih tahu gimana caranya supaya dapat garis 2 dengan mengkonsumsi buah zuriat Di sini aku punya buah zuriat serbuk sama buah zuriat yang bijian nah di sini aku bakal nunjukin ke kalian yang aku pegang ini adalah buah zuriat yang udah dibelah ya teman-teman yang kayak gini jadi ini tuh buah zuriat yang bijian jadi kalau misalnya kalian pengen konsumsi yang ini itu simple banget caranya kalian tinggal rebus sebanyak dua biji ini atau dia kan dibagi dua nih berarti empat ya empat bagian jadi tinggal kalian rebus pakai api yang kecil supaya apa supaya sari-sarinya itu nggak rusak kalau misalnya aku kalau nge buah zuriat itu sari-sarinya Aku pertahankan dengan memperkecil api kayak gitu. Jadi kalau masaknya itu dengan api yang paling kecil ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu serbuk dari buah zuriat. Kalau yang ini itu dia udah bentuknya serbuk. Jadi untuk konsumsi ini kalian tinggal seduh aja dan disaring kayak gitu. Nah buat konsumsi ini sendiri Kalian hanya minumnya itu pagi dan malam hari Kalau misalnya pagi Sebelum makan ataupun sebelum minum ya Sebelum makan sebelum minum Jadi kalian langsung minum rebusan dari air zuriat ini Kalau malam konsumsinya itu sebelum tidur Kalian harus udah minum Jadi untuk minumnya itu suami istri Suami satu gelas Istri satu gelas Jadi kalau untuk merebusnya itu airnya disedangkan aja Cukup untuk dua gelas Nah untuk pengalaman aku sendiri ketika mengkonsumsi buah zuriat ini teman-teman Nah untuk konsumsi dari buah zuriat ini sampai kapan sih? Yang pastinya sampai kita dapat garis dua ya teman-teman Nah kalau misalnya aku itu, aku minumnya itu sekitar... 6 sampai 8 bulan, dan itu baru menimbulkan hasil. Dapat garis dua, alhamdulillah. Cuman sayangnya pas waktu itu aku keguguran, dan sekarang aku mau mengulang kembali untuk melakukan terapi dengan buah zuriat. Dan aku itu emang bukan karena uh, masalah apa-apa ya, tapi emang punya masalah di kandungan yang lemah kayak gitu aja. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian untuk konsumsinya ini suami istri, dosisnya itu dua kali satu sebelum makan, pagi maupun malam harinya, kayak gitu kalau misalnya pagi, usahain sebelum makan tapi kalau misalnya kalian punya mah kalian konsumsi aja, sesudah makan gak apa-apa, dan efek yang aku rasain saat mengkonsumsi buah zuriat ini, yang pastinya itu pengen pipis nah itu tuh karena buah zuriat ini kaya akan air, teman-teman, jadi wajar aja kalau misalnya kalian pipis, apalagi ditambah kalian minum kayak gitu, kalau minum kalian tuh banyak jadi otomatis efeknya itu akan ngerasain pipis kalau misalnya pun dulu aku itu haidnya nggak normal jadi kayak sebulan terlambat kayak gitu terus besoknya bulan berikutnya dapat terus bulan berikutnya karena nggak jadi saat aku konsumsi buah zuriat ini haid aku tuh jadi lancar sampai sekarang alhamdulillah nah untuk buah zuriat ini ya teman-teman tidak boleh kalian konsumsi saat haid maupun hamil nah buat kandungan dari buah zuriat ini sendiri banyak banget khasiatnya dia itu punya antioksidan yang tinggi anti hipertensi juga, terus meningkatkan kesuburan, melancarkan haid dan memperbaiki hormon yang tidak seimbang, jadi manfaatnya itu bagus banget, kalau misalnya kalian konsumsi untuk program kehamilan dan juga mengandung antioksidan vitamin dan B kompleks ya akan mineral, nah untuk cara konsumsinya itu ya seperti itu ya teman-teman terus kalau misalnya kalian pengen nyobain buah zuriat ini, setiap orang itu punya reaksi tubuh masing-masing banyak teman-teman yang Curhat ataupun yang DM, terus yang komen-komen di video-video aku sebelumnya itu tuh banyak banget yang ngeluh. Kalau misalnya pas konsumsi buah zuriat itu, haidnya jadi nggak lancar, kram di perut bagian bawah, terus payudaranya mengembang, dan sebagainya. Banyak banget yang mereka rasakan. Nah, itu tuh kalian nggak usah khawatir. Mungkin setiap orang itu punya reaksi yang berbeda-beda. mengkonsumsi konsumsi buah zuriat ini makanya aku saranin kalau misalnya kalian konsumsi buah zuriat atau terapi buah zuriat itu usahain jangan dikombinasikan dengan apapun dengan program kehamilan apapun mau itu obat dari dokter atau dari herbal-herbal yang lain sebaiknya jangan ya teman-teman karena bisa menimbulkan efek-efek tadi ya bisa jadi itu mengganggu justru lebih mengganggu hormon yang harusnya kalian perbaiki jadi tujuannya tuh nggak kesampaian gitu loh jadi bisa mengganggu kerja dari buah zuriat ini sendiri. Terus, obat yang kalian kombinasikan itu atau kalian barengkan itu bakal gak bekerja dengan maksimal atau tidak menghasilkan, atau bahkan bisa menyebabkan efek samping yang buruk, kayak gitu. Jadi, itu saran aku. Kalau misalnya kalian konsumsi buah zuriat, sebaiknya kalian selesaikan aja terapi buah zuriatnya sampai selesai. Oke. Okay? Nah untuk penyimpanan buah zuriat ini sendiri Sebaiknya itu Jangan kalian simpan Di dalam kulkas ya teman-teman Karena apa? Karena bisa menyebabkan kerusakan Pada buah zuriat ini Kalau serbuk mungkin lebih aman Tapi kalau yang ini dia bisa jadi benyek Jadi kayak basah gitu loh Kayak lembab Jadi itu mengurangi khasiatnya juga Bisa masam juga Rasanya jadi kayak asam kecut gak enak pokoknya, jadi kalau misalnya kalian pengen menyimpan, itu simpan di tempat yang kering aja, gak terlalu basah gak terlalu kena matahari juga, nah berapa lama sih aku untuk mendapatkan hasil maksimal untuk garis duanya aku itu konsumsinya selama 6 bulan ya teman-teman dan aku tuh ya terhitung itu jangka panjang cuman karena konsumsinya pengen terapinya dengan buah zuriat dulu aku fokusnya ke buah zuriat aja sampai mendapatkan hasilnya kayak gitu. Nah bedanya apa sih gitu kan yang serbuk sama yang bijian? Sebenarnya sama aja teman-teman. Cuman kalau yang serbuk ini kan yang bijian itu dihancurin. Akhirnya jadi kayak gini jadi serbuk. Dan untuk konsumsi yang beda itu cuman secara konsumsinya aja, cara mengolahnya aja. Kalau yang itu kalian tinggal belah bagi dua kayak gitu. Terus kalian rebus pakai air secukupnya untuk dua gelas aja. Kalau yang ini hanya kalian seduh di air hangat habis itu kalian saring ya udah langsung diminum aja kayak gitu nah itu perbedaannya tapi kalau untuk konsumsi itu tuh sama aja manfaatnya sama aja khasiatnya sama aja dan kalau misalnya kalian rajin bener-bener ikhtiar sama berdoa insyaallah dapat garis dua jadi tetap semangat jangan pernah patah hati ataupun putus asa jangan dengar omongan orang supaya kalian tetep fokus untuk menyelesaikan program kehamilan kalian dengan ikhtiar kalian kayak gitu, nah kenapa aku rekomendasiin untuk buah zuriat ini sendiri, karena aku udah pernah berhasil mengkonsumsi buah zuriat ini sendiri, dan manfaatnya itu bagus banget, cuman buat kalian yang, kalau misalnya kalian ngerasain efek-efek yang gak baik di tubuh kalian saat mengkonsumsi buah zuriat ini sebaiknya kalian stop aja cari program kehamilan yang lain aja yang kira-kira gak ada efeknya buat tubuh kalian, kayak gitu So itu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat Dan buat kalian yang baru aja ngeklik video ini Jangan lupa klik tombol loncengnya juga Supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru Subscribe juga channel youtube ini Dan komen-komen di bawah Kalau misalnya ada, kalian ada pertanyaan Silahkan hubungi aku lewat DM ya Jangan lupa di follow dulu instagram aku Insya Allah aku bakal jawab-jawabin Pertanyaan kalian kayak gitu Dan sekali lagi aku bakal jelasin Bahwa channel youtube ini itu Isinya tentang seputar program kehamilan yang pernah aku lakukan Ataupun edukasi-edukasi sharing Untuk kalian semua yang penting banget Yang wajib banget kalian ketahui Saat kalian sedang program kehamilan Kayak gitu ya teman-teman So jangan lupa klik subscribe Di tombol loncengnya ya Dukung terus channel youtube ini Supaya semakin berkembang dan aku semakin semangat Untuk upload videonya So sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye